Yang kamu fokus di Jika kita sudah level 4, guys, kita harus eh buat apa? Kita harus buat lawan itu jadi kalah mental, guys. Tapi di sini mereka ada supportnya eh, SK kita fokus untuk Oke, nice. Kita lanjut dapet kill nice mantap Awas, ada paku itu mundur guys mundur mundur. nah agak berada mati mati mantap ya disini saya menggunakan hero harley item yang saya gunakan sangat manjur juga ya buat ini warna penghulu ah ada super cair mundur mundur mundur mundur mundur dulu kita coba recal dulu ini kan ada super estes seperti itu jangan kita mabar gold kita menculik-culik ya. jangan mabar-mabar seperti itu awas Si Johnsonnya buka map. Eh, yang kamu diambil, enggak oh, masalah, tidak masalah. Kita coba kami tim gua bantu dulu, Bang. Aku adalah pesulap Mundur, nyamun, mundur, mundur, mundur, nyamun, ada yang datang. Kita coba cirik siapa yang datang ke sini, Bu. Seperti itu. sore sore terlambat aku. oke okay, kalau item sudah jadi seperti itu siap-siap mental lawan kita akan ganggu terus mereka dengan trik-trik pesulap merah hmm. pesulap merah nih Harmi. kita coba ambil ini mati kamu kawan ah lembek lembek guys halo Johnson kabur Ayo, war war war war, sepratak, sepratak, sepratak aja, sepratak, sepratak, sepratak, ah uh, nice, nice nice, nice. mundur dulu, oke, okay, jangan pol, sun, selalu membawa keluarga, jadi kita akan keluar, soon apa. sun selalu membawa keluarga ya kita coba ultin aduh kenapa nggak kena doh shield mananya habis oke okay, kita coba dulu di monster monster hitamnya eh ada janda oke okay. bersabar okay, sabar, sabar awas ada estes bro mundur dulu Dora mundur dulu Jilong mundur jangan bercanda ada estes oke okay. kita coba ayo gas kas yes. SD sesaran nice SD sesaran mantap mati kamu cowok mati aku <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> oke okay, sabar sabar sabar Bo sabar kita ini baru level 9 masih fokus dulu monster-monster hutang kita harus fokus dengan level ya teman-teman jadi sabarlah jangan terlalu buka war-war seperti ini baru menit ke 7 bro sabar kita coba tidur lagi lain kena kena kena hmm, nice Cara hidupnya seperti itu kalau lain-lain guys, jangan kita kita harus pintar-pintar kok. -pintar, Mampus kamu, tapi <tuk> kamu saya kejar terus kamu hampir kemana, Estes? Kemana kamu kabur, Estes? Aku kejar terus, nice. <tuk> biar biar Estesnya kelamantal ya bro, kita buat kelamantal si Estes itu coba babi itu, mampus kan Oh, masih <laughs> pedas memang, ultinya arling pedas coy. Mantap, ini Hajar, mantap, ada Sun, baki luar Sun. Mantul kilo tar kilo, nice, kill aja. Ah selamat ya. Selamat ini aku jauh. Oke. Okay. istis istis, mantik kamu istis. Hey. sabar-sabar kita cidup lainnya cidup lainnya nih seperti itu ya kita cidup-cidup pasti kalah mental belum kalah mental loh, sabar kita hajar terus ya Oke, okay, item kita sudah hampir jadi. Oke, okay, pahlawan selalu mengalahkan penjahat. Mati kamu, mati kamu, nice. mati kamu, Maka. Harley pun jadi, eh Harley pun jadi bu, Harley pun jadi bu. Eh Johnson, mati kamu Johnson, mati, mantap. Aduh mati kita, oh, mantap. Kita cari mana papi, itu? Kita mundur ya pak? Salah, <laughs> terlalu emosi mana Harley Harley terlalu emosi ya Oke okay, kita sudah hidup kembali ya, kita fokuskan mid aja dulu kita coba ambil monster hutan dulu biar lebih sakit kita war mundu dulu Dora Dora dulu mundu Dora Oh nice matikan kita hajar sini habis nice kalah rata nice ayo ayo ayo nice rata-rata ini ah mantap kali ini tim aku oi kecil kecil cabai rawit tim harley kita coba ciduk siapa yang lewat sini siapa kaya lewat sini oi oi oi oi johnson Ayo Laila, lewat sini, please Laila. Laila, please Laila. Oh, dirot. Oh, dirot. Dirot. Dirot. Oh, paputo. Ayo kamu keluar aja, aku. Aku selalu bah mereka sini, mau ciduk Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, Edora, Edora mundur, mundur, mundur, biar tebal dari fighter fighter musuh ini. Oka, oh, bubuk itu cepat kali kamu kabut peti itu agar kali dia. Oke okay, sabar sabar sabar bang. Sun Sun please mundur Sun. kumpuk kumpul nur aja sih Sun. Eh Harley ngapain hmm. Silurnya mengeluarkan Suara yang sangat basit Nice Ha Kita sudah ada Mati kamu Mati Ratain Ratain Ratain Ratain, Ratain. Rata Kamu mana Estes Mana game mana kamu istis mana kamu istis mana kamu istis tak kerja sampai di rumah istis <laughs> aduh mantap jilung jilungnya push push oke okay, lawannya buta map. <laughs> oke okay, kita menang coy oke okay, terima kasih sama teman teman yang sudah nonton ini jangan lupa like, comment, subscribe ya. Oke, okay, terima kasih.